Ola Dreamers balik lagi sama aku Alvin Tarot dan sekarang aku akan ngebacain untuk zodiak Pisces dengan tema kita kali ini Ngebacain mengenai energi yang paling banyak terjadi sama Pisces kemudian kita lihat ke depannya Seperti apa dan Dibacain dari sisi percintaan Kalau nanti kelihatan di kartu mengenai pendidikan, karir, keuangan ataupun Kesehatan dan sisi spiritual nanti dibacain juga Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen video ini kemudian kalau kamu Pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri, bisa personal reading. Caranya gampang banget, tinggal cek di kolom deskripsi. Kita lihat di sini, untuk Pisces ada tiga kartu ya yang ada di layar kaca, di bagian kiri ada The Chariot, kemudian di bagian tengah ada Four of Wands, kemudian di bagian kanan ada Eight of Coins atau Eight of Pentacles. Oke. Okay. Yang aku lihat di sini, untuk beberapa orang mungkin ada pertanyaan, "Alvin, kok dia berubah ya? Uh, kok sosok ini tuh berubah gitu loh?" Setelah serius, setelah uh, kamu berhubungan official gitu kan, misalkan kayak dari yang tadinya deket, terus kemudian pacaran, uh, atau mungkin setelah tunangan, atau setelah menikah, kok dia kayak gini gitu ya? Nah, itu yang aku lihat mungkin kamu baru nyadar gitu ya baru nyadar banget bahwa sosok ini tuh dia tipe orang yang uh, pekerja keras atau workaholic atau orangnya senang kerja gitu ya uh, kayak kayak baru nyadar gitu karena uh, ketika ketika kamu dekat dengan sosok ini dia itu emang lagi istilahnya kayak lagi nyantai gitu ya kerjaannya masih masih bisa nyantai, masih bisa uh, kesana kemari gitu kan, tapi setelah kamu official atau kamu resmi dengan dia justru kerjaan makin banyak dan kamu kayak, kayak diabaikan itu sih sebetulnya kayak normal aja dan nggak perlu khawatir karena ya dia lebih mengedepankan kerjaan kenapa? karena ya kan cuan gitu ya Kan uang gitu kan, uangnya juga kan bisa dipakai untuk kalian jalan-jalan juga, atau bisa dipakai untuk, uh, atau bisa dinikmati sama kamu juga gitu kan. Uh, sisi positifnya sih di situ yang aku lihat. Jadi, kalau dia memang fokus ke arah kerjaan dan dia bilang uh, karena niatannya, karena kerja, kerja, kerja, kerja gitu kan. Alasannya karena kerja, kerja, kerja, kerja, nggak apa-apa yang aku lihat. Percayain aja ya, seperti itu yang penting sifatnya dia ataupun karakternya dia nggak berubah dalam artian uh, dari komunikasi nggak ada yang berubah gitu ya nggak ada yang kayak uh, be beda banget gitu kan kalau dari komunikasi dari chat dia kayak gini masih tetap sama tapi uh, perhatiannya aja yang dia alihkan ke arah kerjaan ya memang dia tipe orang yang Serius gitu dalam bekerja, ya nggak main-main gitu dalam pekerja dan kamu harusnya beruntung gitu loh kalau ketemu dengan sosok yang seperti ini kenapa karena uh, loyalitasnya tinggi banget dalam artian dia kalau nggak ada drama dia kalau nggak ada drama di pekerjaannya dia dia nggak bakal resign ya percintaan dia juga kayak gitu loh. kalau nggak ada drama ya dia bakalan tetap bersama dengan sosok ini gitu loh sampai kapanpun bersama dengan kamu gitu ya istilahnya sampai kapanpun kalau nggak ada kalau nggak ada drama gitu ya maksudnya kayak kalau nggak dipersulit kalau nggak uh, kalau dari pasangannya nggak menciptakan drama ya dia pasti bakalan tetap terus bersama dengan pasangannya tersebut gitu ya, dalam ini dalam hal ini dengan kamu gitu kan jadi yang aku lihat di sini Uh, percaya aja sih, yang aku percaya aja kecuali kalau misalkan uh, dia benar-benar berubah 180 derajat dalam artian uh, pertemuan semakin sulit dia kayak menjauh terus kemudian juga alasan yang gak jelas gitu ya uh, kemudian juga dari komunikasi dari komunikasi udah kelihatan banget bedanya nah itu baru, yang aku lihat itu baru memang ada perbedaan gitu ya memang ada yang namanya dia cuma manfaatin kamu doang dalam hal-hal tertentu terutama mungkin kayak uh, dia manfaatin cuma untuk misalkan kayak menggunakan nama kamu atau menggunakan uh, status pernikahan untuk niatnya itu untuk mendapatkan sesuatu gitu bukan bukan niatnya bukan nikah karena mencintai kamu atau Uh, bersama dengan kamu karena mencintai kamu gitu ya, nih sampai suara aku beda. Tapi karena ada hal-hal tertentu ya gitu ya, aku lihat. jadi uh, harap berhati-hati, terutama mungkin kalau kamu uh, ada perasaan dia itu apa ya nikah karena atau pacaran karena untuk menutupi hal-hal tertentu nah itu yang aku lihat memang seperti itu memang dia lagi nutupin sesuatu kayak gitu yang aku lihat ya kemudian untuk hal-hal berikutnya di sini uh, dari sisi percintaan untuk uh, orang lain gitu ya untuk energi yang berbeda di sini aku lihat ada yang ngedeketin kamu tapi dia mungkin Uh, sebetulnya pasif dalam artian kalau diajak ketemu pasif ngikut aja gitu ya tapi kalau dari komunikasi kayak ngebet banget gitu ya kayak ngebet banget kayak pengen buru-buru atau lancar banget gitu kan tapi ketika ketemu kayak biasa aja gitu kan berarti yang aku lihat di sini dia memiliki sifat yang berbeda atau dia mungkin lebih nyaman komunikasi cuma dari uh, teks aja atau cuma dari uh, sosial media aja gitu ya yang aku lihat. karena orangnya cenderung awkward atau orangnya cenderung canggung gitu loh kalau misalkan uh, diajak ketemu gitu ya karena introvert banget mungkin atau karena memang uh, apa ya kayak dari sisi percintanya agak beda aja gitu loh ya agak beda, hmm. oke okay. mungkin kayak gitu ya mungkin kayak gitu yang yang aku lihat di sini ada hal yang berbeda gitu lah dari dirinya dia gitu atau bisa jadi mungkin uh, dia memiliki trauma atau dia memiliki uh, apa ya namanya kayak keluhan dari sisi mental ya. Bisa jadi kayak bipolar, atau mungkin ADHD gitu kan, kalau kalau orang-orang uh, populernya kayak gitu, atau narsistik, atau mungkin uh, ego, atau hal-hal tertentu gitu ya. Ini aku lihat seperti itu sih, jadi, uh, jadi ketika ketemu tuh memang agak beda, dan uh, benar-benar sifatnya beda juga gitu ya. Oke okay, maaf banget tadi ya ada suara-suara. Jadi memang dia punya hal yang berbeda gitu. Loh. Ya e, jati diri termasuk jati diri sih ya. aku lihat jati diri yang memang e, tersembunyi sebetulnya atau memang ia ya, nyamannya itu cuma untuk diajak chat atau curhat uh, dari sosial media aja gitu ya kalau untuk real ataupun hubungan secara nyata kayaknya masih terlalu cepat gitu ya kalau misalkan kamu mau buru-buru dengan sosok ini itu gak cocok kayaknya gitu kenapa? karena dia bukan tipe orang yang suka buru-buru atau uh, kayak dari Tuhan ataupun dari semesta bilang dari semesta bilang jangan buru-buru dulu kamu harus ngerti dulu, harus paham dulu nih sifatnya dia tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gitu. Jadi kayak uh, Tuhan nunjukin ke kamu sifatnya dia tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kamu bisa mempertimbangkan dulu gitu sebelum sebelum lanjut ke tahap yang lebih serius. Oke. Okay. Itu yang kelihatan di kartu ya, dari zodiaknya ada Cancer banget, Cancer, kemudian uh, Sagittarius, Leo Scorpio bisa, Aries di sini bisa juga dari Virgo, Taurus, dan Capricorn. Ya, oke, itu yang kelihatan di kartu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.